Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang namanya cinta. Contoh, bapak cinta sama seseorang ini orang pulang mabuk tengah malam. Wah, oh, parah banget karena omongan, karena hati kita cinta sama ini orang kesian lagi banyak masalah hidupnya betul apa betul cinta yang bicara tapi kalau kita benci sama ini orang hmm, dia mau sholat sampai kayang sampai sujud nggak bangun-bangun wirid sampai terbang tetap jawabannya pasti nggak bakal baik pura-pura hmm, tuh hati ini tergantung karakter kita ini seperti apa yang kita inginkan sesuai dari apa yang kita inginkan Allah berikan jalannya buat kita hidup itu pilihan mau baik mau buruk semua ada jalan orang yang nih hari kita duduk di sini nih, nih dalam keadaan baik kan duduk di sini kita baik apa enggak baik ada enggak di malam yang bermaksiat kepada Allah ada enggak di luar sana ada enggak yang bermaksiat kepada Allah Allah lancarin enggak maksiatnya Dilancarin, dikabulin, gak dikabulin karena keinginannya. Coba, kalau kita diam di dalam rumah, gak ada acara begini, mungkin pada main gaplek. Ada yang main catur, ada yang nonton sinetron, waktu dibuang-buang, gak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah. Coba, bapak ibu duduk di sini, ada neng. Duduk di sini tempat yang mau dengar mau kagak Mau masuk ilmu mau kagak semua dosanya diampuni oleh Allah Semua hajat digabulin sama Allah Mau cari Tuhan seperti apa lagi kita Allah udah kasih jalan tiap tahun umur kita nambah apa kurang Kurang Sekarang udah 1444 hijriah Masa hidup kita masih begini-gini aja Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang lebih buruk hari ini daripada yang kemarin Orang yang paling rugi Cari dan gapai Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini Itu motivasi di dalam kehidupan Jika mereka faham tentang Allah dan NabiNya nya Kadang kita ini suka berjalan di tempat Pak Bu bener Kadang kita hobi banget jalan di tempat Kok nyaman gitu Ah udah lah kita ibadah seadanya aja ya Kita ada di zona aman Salah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Seorang wali min awliya illa. Beliau punya adik Beliau punya adek. Setiap waktunya ini Setiap waktu tidak ada waktu yang disia-siakan. Makan hukumnya apa? Mubah betul ya. Makan, minum, tidur hukumnya apa? Saat lagi makan, beliau ini fikir "Kalau saya makan, buang-buang waktu saya." Setiap hari baca Quran, ibadah, baca kitab, harus ilmu masuk tiap hari. Saya makan ilmu, apa waktu saya kebuang Adeknya dipanggil Dek, sini Saya makan, kamu baca kitab Biar nih telinga tetap mendengar ilmu katanya Lagi makan bu, lagi makan pak Ilmu tetap masuk, pahala tetap manfaat umurnya Adeknya makan, beliau yang lagi baca kitab Yang satu tidur, yang satu tetap ngasih ilmu jadi hidupnya tiap hari Semua dipakai untuk ibadah kepada Allah 24 jam Ini baru keturunannya Nabi Bagaimana Nabinya Nabi SAW Kasih waktu Sama gak sama kita dikasih sama Allah waktunya Sama 24 24 jam 24 jam itu 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah Satu jam dipakai makan, tidur, bincang silaturahmi Itu satu jam Dan itu masih di dalamnya ibadah Lah kita Kita bagaimana 23 jam kita lupa sama Allah Satu jam kita lalai sama Allah Betul apa betul Jadi orang dulu sama sekarang beda apa enggak Lihat malam Jumat, nggak usah jauh-jauh, Bapak yang umur 50, 60, 70 nih, Bapak ngerasain. Malam Jumat, setiap tetangga ada yang baca tahlil, betul? Ada yang baca waqiah ada yang baca yasin, ada yang baca ratib, ada yang baca burda, ada yang baca maulid, betul nggak? Sekarang Maghrib, yang didengar apa? TV, suaranya aduh gede, tetangga kita sekarang. La ilaha illallah Udah berubah belum? Udah berubah belum? Zaman diikutin boleh Untuk kemajuan agama silahkan Tapi kalau yang namanya kemajuan dunia ini Zaman terus berputar Terus makin terus maju Terus kita masuk ke dalamnya Terus kita lalai kepada Allah Rugi kehidupan kita Semua orang insya Allah yang di sini pada punya handphone Punya Punya tapi belum tentu semua punya pulsa Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau nggak ada pulsa jual handphone beli pulsa Tuh 100% benar Karena kelihatan lo muda jomblo pakai kere lagi Paket lengkap lo Ngenas banget tuh hidup begitu Ini buat anak muda nih anak muda Eh anak muda Masjid banyak nggak di sini Musolah panjang Salat subuh jam berapa? Hah? Tujuh? Salat subuhnya di mana? Di rumah apa di masjid? Saya cuman minta kepada Allah mudah-mudahan anak-anak mudanya gunung sirah, insya Allah Allah kasih taufik hidayah. Masjid gede, musyallah banyak. Langkah kaki berat, gunung cermek bisa dinaikin. Musyallah, masjid dekat dari rumah. Langkah kaki berat, nauzubillah min Mudah-mudahan anak-anak muda kita, Allah kasih taufik hidayah. Insya Allah.